Latusan Gunung Semeru masih meninggalkan duka bagi sebagian warga di Kabupaten Lumajang Pada tanggal 3 Januari 2022 terjadilah banjir lahar dingin yang menghempaskan sebagian desa di Kabupaten Lumajang Bagaimana rekaman video mencekam dan proses evakuasi sebagian warga ikuti dalam channel RBS Robinson Ketakutan banyak yang pulang karena banjir semakin besar Banjir semakin besar Banjir semakin besar Dua orang warga desa Badeh kecamatan Pasirian, Lumacang Yang terjebak banjir lahar hujan gunung Meru berhasil diselamatkan oleh tim SAR gabungan dari BPBD, TNI, Polri, dan Relawan pada Senin 3 Januari dini hari. Proses evakuasi kedua warga yang diketahui adalah suara berusia 65 tahun dan buang 50 tahun itu berjalan sangat dramatis. Keduanya harus melintasi derasnya aliran lahan hujan gunung tertinggi di Pulau Jawa itu dengan seutas tali yang ditarik oleh tim SAR. Sementara banjir lahar hujan gunung Semeru juga menyebabkan kerusakan infrastruktur. Salah satunya dam konsolidasi yang membentang di Sungai Leprak Desa Jukuari, Kecamatan Candipuro, yang putus akibat diterjang material banjir. Dari 200 meter lebih panjang dam tersebut, kerusakan mencapai 40 meter, atau 10% dari panjang dam konsolidasi. Akibat jebol dam ini, ratusan warga di Dusun Sumber Langsep, Desa Jukulsari terisolasi. Karena dam konsolidasi dimanfaatkan sebagai jembatan penyeberangan, saat akan beraktivitas ke ladang maupun ke pusat kota. Selain merusak dan pelintas, banjir lahar juga pusat sejumlah rumah warga. Tercatat sebanyak empat rumah di tiga desa yang berada di bantaran sungai rusak. Bahkan satu diantaranya terbawa arus banjir. Ini dari aliran semeru banyak material batu yang terbawa oleh air. Orang hujan sangat terbat dan airnya semakin besar Posisi daerah Bukosa Haris mengajar Ini jam 2 siang tidak terjadi apa-apa ini melombor ke timur ini ini ada rumah penduduk Dari atas jembatan terasa besar kecaranya. Warga ketakutan, banyak yang pulang karena banjir semakin besar banjir semakin besar ini tanggal 2 Januari 2022 ini dari aliran Sumeru ini banyak material batu yang terbawa oleh air hujan sangat lebat Dan airnya semakin besar Posisi daerah Bukosan berkacar Ini jam 2 siang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 tanggal 2 Januari 2020 ini jam 2 siang Datang yang hanyut.